Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada di Kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Les TV Jura Dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat. Selamat sore, manapun kalian berada untuk mengali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya, kita ke kabar pertama. Para sahabat, ya, kita lihat aja ada unggahan spesial banget nih. Tentunya, ini adalah momen spesial Lebaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hari kedua bersama Dinda Hau dan Rimba yang, para sahabat, ya, terlihat ini momen bahagia. Dari kedua pasangan persahabat, ya duh pasangan cute, pasangan ubu banget persahabat ya Leslie Bilar dan Dinda serta Reba yang persahabat ya Ini kejutan buat kita semua Farah fans Akhirnya lebaran kedua tentunya mereka bertemu persahabat ya silaturahmi Mudah-mudahan hubungan pertemanan dari kedua pasangan ini selalu diberikan kelancaran kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Postingan tersebut juga tentunya telah di oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan Yang mana tentunya banyak sekali tanggapan dan respon serta komentar dari para fans Ya ini dari akun Instagram Ayurahmi Raish yang berkomentar Emang bener kalau jodoh tuh mirip sumpah Dinda Amari mirip Dede amabilar juga makin kesini makin mirip kayak anak kembar Insya Allah jodoh dunia akhirat ya mirip dan sefrekuensi weka-weka Tentunya pas banget persahabat ya, komentar dari fans Tentunya memang Lesti dan Bilar adalah pasangan yang sangat terkiut persahabatnya Satu frekuensi yang mana tentunya mereka sama-sama Sama-sama uh, gesrek persahabat yang Semakin membuat kita bahagia Mudah-mudahan juga secepatnya kita mendapatkan kabar baik-kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya kita lihat juga para sahabat ya, oh, ada sebuah unggahan juga nih, tentunya dari akun channel YouTube-nya Bang Bilar Yang mana menginfokan kepada kita semua para fans, di situ ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Ayo dong, apalagi prepare-nya mati-matian masa cuma segini view-nya Tuh para sahabat ya, ini tugas kita semua para fans untuk selalu kompak dan mendukung tentunya untuk video-video yang diapoleh Abang Bilar, mudah-mudahan tentunya selalu bisa booming dan trending. Kita gaskan persahabat ya. Surprise dede jadi boneka gede banget tuh, persahabat ya kita. Tentunya gaspol untuk menonton dan siap trendingkan persahabat ya. Biar part keduanya secepatnya di up nih. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar dan kejutan baru di channel youtube nya Abang Rizky Bilar. Dalam tentunya postingan tersebut juga ada sebuah tanggapan komentar dari para fans, yakni salah satunya dari akun Mariati 3137. mengatakan oke okay, siap, katanya ya, selalu siap nih untuk selalu mendukung dan mensupport buat idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga, para kita lihat nih, ada spesial, masih belum off on, sisa semalam, para ya, ini cute banget postingan foto dan tentunya ekspresi dari Lesti dan Rizky Bilar kita lihat persahabat ya aduh semakin bucin Semakin membuat kita bahagia banget persahabat ya Melihat postingan ini tentunya kita merasa bangga Sama idola Chris dengan kita persahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendoakan Buat hubungan Lesti dan Bila secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan untuk selanjutnya kita lihat juga nih Persahabat ada unggahan juga ya ini ketika TikTok Lesti kejuara bareng Teh Ini Persahabat ya. Dalam TikTok tersebut kayaknya ah, di sini ada yang lagi sindiran Persahabat ya di situ tentunya dalam akun TikTok tersebut tentunya Lesti Ini di situ mengatakan nggak apa-apa gak cantik yang penting tidak gata sama cowok orang tuh Persahabat ya peringatan keras dari si cantik Lesi kejora ya, yauh tentunya memang uh, ini respon banget dari Dedek Lesti Kejora santak banget banyak komentar juga dalam postingan tersebut ya, Ini dari akun adif.adif 3785 Dia itu mengatakan dalam kolom komentar betul gak apa-apa nggak -apa, cantik yang penting hati cantik nggak gatal sama cowok orang keren Dedek Lesti asli cantik manis katanya para sahabatnya? Untuk selanjutnya juga kita lihat persahabat ada sebuah unggahan spesial Tentunya ini momen ketika keluarga Rizky Bilar silaturahmi ke rumah dedek Lesti para sahabat, ya Kita lihat tuh Rizky Bilar kayaknya lagi memohon Lesti ke Jorah ya Tentunya kayaknya uh, Abang Bilar ngomong sesuatu para sahabat ya Membuat kita semakin penasaran dan tentunya traveling para sahabat ya Apa mungkin Abang Bilar ngajak dedek Lesti ke Jorah para sahabat, ya Tentunya kayaknya ngajak serius nih <laughs> Kita salpok juga tangan ibunda dari abang bini Tentunya yang memegang botol bokari oh, para sahabatnya Duh kayaknya cute banget keluarga cute Membuat kita semua para fans bahagia melihatnya Mudah-mudahan saja kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya, Persahabat, ini ada unggahan spesial bahagia nih. Tentu ini momen ketika foto bareng ya, foto bersama antara kedua keluarga. Ada momen spesial bahagia dari Ayah Kejora. Ekspresinya kita lihat, di situ Ayah Kejora loncat-loncat, Persahabat, ya di akhir momen foto bareng antara kedua keluarga Lesti dan Rizky Billar kayaknya tentunya bahagia banget dari Ayah Kejora. Yang mana ekspresinya loncat-loncat persahabat Ya duh membuat kita juga semakin bahagia nih melihatnya persahabat Ya sontak banget banyak komentar dan banyak sekali dibaget respon dari para fans Ya ini dari akun Meta aja disitu mengatakan Asik kata ayah dapat mantu katanya ya Tentunya cute banget memang keluarga Lea membuat kita semakin bahagia Ada juga komentar lain dari akun Mama Lea di Disini mengatakan viral nih ayah Lompat-lompat seneng banget lihat kebahagiaan ayah Tuh para sahabat ya Sontak banget memang melihat ekspresi dari ayah Kejora yang sangat bahagia banget Kayaknya mendapatkan calon mantu idamannya ya Mudah-mudahan saja sesepatnya kita mendapatkan kabar baik Kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilat Mungkin ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh